Udah, iya, iya, iya, iya, iya, anu iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, tapi iya, iya, kang. Anu irahe perlu haramin di, di turu yang... <SILENCIO> atau kerja atau efisien cukup gitu turu lah kerja Kami namanya. Kami. Kami. Kami. Kami. Kami. Kami. Kami. Kami. Kami. Neng uh, nah, nah, oh, wow, like di Jira sampai iki di rumah Mas. Aku tak di. di. Gede, ya, kerja sama Cuma sakit, orang gue juga Ya, makan. saya besar. lagi mas. gini? orang Ya, Kita masuk masuk mau beri teh masuk tuh ya masak tahu jauh ya udah makasih oh ah ke sawah oh ini Katok jenggur, aneh mon. aduh kok ini gigi. ini. saya. dikon kon Aduh, gigi. salah ngangguni ya. Ini gigi, oh. Baju coba, ngantuk, nyesal wah, ngantuk-ngantuk, loh ini, ya ya allah, lu, kok aku nyengak mau kena angin waktu Hayat to biru, yang mati Kang Mas. Mas, Is, uh, mas, sawadui, si mas. Oh, disong, eh? mm. yes, ten, mas. Kita kerja oh, Sa -sa, oh. Santai-santai mas ya lah yo bagus tapi ratu ya mas apa ngubir dengan aku harus iya Thomas wih bucu ayo nek gini kok yuk bisa pengen bule menang tapi nge-sake deh sake nge tapi ya rasa kok eno kita ini weh ada ini alah nose itu Oh depan. Apa Kang Paidi wonge kontraktor. Oh. <todi> <Nice> sawah right tingkat Izin, izin, izin, izin, aku izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, iki izin, izin, izin, aku izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, lurus ini iki iki posisimu ambek aku yo izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, izin, penjagaane kentak pacul aku nak ngirim rene. kan wah Ora ngiri ora. ono Guni parmi, eh gini sama le Parni, eh terus lurus hmm, tisa... oh, anu. oh, ya. ada... ya, mana sih? Saya gini, guni Yutiam, yutiam, yutiam, dia sengne kang paitinnya di le, oh anu, oh aku Nih, ngirimin sebentar. lurus, berarti lurus. Menggok, hmm. hmm. terus parium, karo isi. ikilah pokoknya, eh, muter warung gigi juga, minggok ini. Namanya nenggono, nunggu warung nenggono. Masih nenggono, nggono, ngopi, ngopi. Em, okay. yang terus lurus, lurus mana ya? Iya, sama yang Aurel ya. Energi ya, Aurel. Pokoknya musuh aku lurus ya? dipakai tingkat. Ini sawah, ini parini. Seng pokoknya seng cucu. Iya, Ini cucu Iya, Ini Ini Ini saya hmm. paling paling paling paling paling paling paling berarti kang paling mantep paling paling ya. wah wah paling so di paling berarti paling paling paling paling paling paling aku paling rono saya saya tayling ini saya, ini, itu, pang,